Pasangan yang sangat amat luar biasa um...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 serta klik tombol notifikasinya bersama tujuannya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, menemani santai malam kalian saat ini, Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita. Ke kabar pertama, di sini ada momen yang sangat membanggakan kita semua dari seorang Rizky Bilar. Yang menyampaikan sebuah kalimat yang luar biasa di podcast Om Deddy bersahabat, ya, di saat banyak orang-orang yang selalu memfitnah, yang selalu menggunjing, yang selalu menyebutkan bahwa Kakak Bilar, orang yang mencari sensasi di sini, luar biasa. Kita mendapatkan penyampaian yang sangat penting, membanggakan dari seorang Rizky Bilar bahwa Kakak Bilar ini menyampaikan. Bukan Kekak bilar yang mencari sensasi persahabatnya, tetapi orang-orang di luar sana yang menggunakan nama Leslar. Tentu untuk mencari sensasi di luar biasa yang disampaikan langsung di podcastnya Om Deddy. Mudah-mudahan idola kita selalu diberikan ketabahan, kesabaran, amin, ya Robbal Alamin. Diunggah kembali momen tersebut oleh akun HP Kenta Kota Sultan, ada kalimat caption yang dituliskan. Idola gua memang beda cuy Gak perlu warawiri di Taksong Tapi disebut-sebut dan jadi pembahasan di Taksong Ke podcast aja Milih-milih cuy Dan bukan untuk gibahin orang Katanya insya Allah Kentang premium akan selalu bersinar dengan caranya Luar biasa Masya Allah persahabannya dan kita lihat tanggapan komentar yang sangat luar biasa positifnya Dari akun Maryam 77 Mengatakan Betul, kalian bukan artis sensasi yang harus warawiri di TV untuk tough show Cukup warawiri di TV untuk prestasi dan berkarya. Selain di grup MTEK, mereka nggak pernah tau bareng di TV kan. Katanya tuh, masyolah banget yang luar biasa. Mudah-mudahan support yang terbaik selalu diberikan dari orang-orang baik juga. Mudah-mudahan kita sebagai fans sejati tetap selalu kompak dan tetap selalu solid mendukung untuk ide kita. Selanjutnya kita lihat juga persahabatan vitamin bahagia kita dapatkan dari Kariski makeup tuh masya Allah banget ya Akhirnya vitamin segar vitamin bahagia kita dapatkan langsung dari Eagle lagi tadi dek lesi kejaran nih luar biasa tampil sangat cantik Dan mudah-mudahan semua yang dilakukan diberikan kemudahan dan kelancaran amin Unggahan momen tersebut di-repost kembali oleh akun Leslie dinar underscore video ada kalimat caption yang luar biasa juga dituliskan dalam postingan tersebut. Tiap lihat dede, Mimin langsung fokus ke dagu dan mata. Hashtag Leslar. Tuh, perhatikan mata Dedek Lesti Kejora dan dagunya luar biasa banget ya. Dagu lancip dan mata bulat yang selalu membuat kita semakin bahagia. Mudah-mudahan bahagia selalu juga untuk dede Lesti Kejora. Dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan yang diberikan Ya dari akun Dania Anuskoreska Mengatakan Masya Allah Bumil makin cakep katanya itu Memang luar biasa banget di luar kita satu ini Selalu membuat bahagia Selalu membuat kita bangga Mudah-mudahan tetap support yang terbaik Untuk idola kita Dan ke kabar selanjutnya juga Kita mendapatkan cirukan vitamin manji dari tim Leslar ya. Memakai baju seragam Membuat penasaran kita semua akan ada apakah Yang akan disuguhkan oleh Idola kita, kejutan-kejutan Yang sangat luar biasa, membuat kita penasaran Mudah-mudahan ada kabar baik dan Kabar bahagia Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ya Masya Allah nih ada sebuah momen Ketika di podcastnya Om Deddy Om Deddy mengatakan Persahabat ya, kalian Pasangan yang sangat amat luar biasa Ini disampaikan Kepada Leslar ya, yang pasangan Tentunya membuat kita semakin bangga, Om Deddy pun ini menyebutkan bahwa Lesti dan Bilar adalah pasangan yang sangat luar biasa. Diunggah oleh akun Virus momen tersebut, ada kalimat yang sangat luar biasa juga diteruskan lewat caption. Masya Allah, lihatlah bagaimana Allah membela idola kita dengan caranya. Banyak orang-orang hebat yang suka dan doain idola kita sehat selalu Papa Bilar, Bunda, Didi Lesti, Baby L dan Om Master Composer. Terima kasih banget Om Dedi, podcastnya sangat seru dan menyenangkan. Leslie juga santai banget di sana mereka kelihatan nyaman dengan obrolan yang dibungkus dengan candaan-candaan yang membuat suasana yang jadi sangat tenang tuh. Masya Allah banget ya wajibnya trending kan bisnis berdahan bisa trending nomor satu di Indonesia, Amin. Dan berikutnya juga momen luar biasa yang kita dapatkan soal nama anak dari Leslar, persahabat ya. Di sini tentu Om Deddy menyanyikan anak-anak dari Lesinski Bilar nanti. Dan luar biasanya kita mendapatkan bocoran bahwa nanti kalau misalkan anak laki-laki dari Lesinski Bilar itu akan diberi nama Bilar, Pak Sahabat, ya. Tentu nama gelar Bilar akan di tentunya berikan kepada anak laki-laki dari idola kita kalau perempuan pastinya ada sang kejora persahabatnya nama kejora akan diberikan kepada anak perempuan dari Lesti dan rizki pilar tuh itu bocorannya masya allah mudah-mudahan persalinan dari Lesti nanti lebih dan dipermudah dan mudah-mudahan selalu sehat amin ya robbal alamin dan ke kabar berikutnya juga kita lihat persahabat ya lagi-lagi ada sebuah pernyataan, ada sebuah penjelasan langsung dari Dr. Lita Gading psikolog yang banyak sekali mendm Dr. Lita, persahabatnya soal tentunya kabar pingsannya Tedi Alasti di acara off air kemarin. Tentu banyak sekali dm dari haters yang menyebutkan bahwa Lesti pingsan itu lebay, persahabat ya. Ini penjelasan dari Dr. Lita bahwa orang hamil itu tentunya fisiknya lemah, persahabat ya. Lagi-lagi Lesti kejora jadi perbincangan. Haters tunggu saya kata Dokter Lita. Ini diunggah oleh akun behalfernya Dede. Terleslar. Di sisi kalimat yang luar biasa juga dituliskan lewat caption best best best dan best. Maaf hanya itu yang bisa saya ucapkan. Kejeng Lita Gading. sekali lagi terima kasih Jeng Lita. Anda luar biasa. Masya Allah banget ya Dokter Lita ini salah satu tentunya orang yang mensupport Dedek Lesti di dan kita lihat di sini banyak sekali komentar yang diberikan dari para fans yakni dari akun jai.adin22. Betul dok ngapain lagi buat konten dia dah kaya kenapa orang gak bisa jaga mulut misalnya hina dedek. Dokter emang best katanya tuh Allah banget ya yuk sama-sama kita doakan yang terbaik untuk kita kita. Mudah-mudahan selalu berikan kekuatan dan kesabaran. Kita masih menunggu kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Tetap stay tune dan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Dulu informasi ini malam hari ini bagaimana tanggapan kalian? selangkah berkomentar, bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.